Halo guys, bertemu lagi dengan saya di Epsland ya, ya, kita bermain di Starlight Christmas area pengamen kita hari ini lagi. Rupiah 138 ya, kita. Ya buat kalian yang lagi pada menikmati busuran, ambil nonton konten dari saya, guys ya, dan jangan lupa untuk kalian klik like share dan subscribe ya guys ya agar apa biar gue lebih semangat lagi membuat video setiap harinya <tuh> kita mencari pola-pola setiap hari guys dan ya ya ini gue dari tadi gue dari kasih tahu sama gue sih kalau apa karena di rupiah 1.38 ini temen gua tadi udah WD besar sih Gua udah WD besar dan prosesnya gak, gak butuh waktu, waktu lama ya Prosesnya gak butuh waktu lama dan cepet Gak ada 5 menit lah udah di, udah di withdraw sama admin rupiah 1.38 Buat admin 1, rupiah 1.38 terima kasih ya, selalu ngasih apa ya? ngasih uang jajan lah tiap hari buat gua. Ini sekarang gua mau nyocol di Tarlek Princess ya guys. Gua tadi modal 50.000 ya. Gua tadi modal 50.000. b 3.000 nih. Gua nekat banget karena oh langsung dikasih free spin kan. Kayak gimana ya guys ya? main di rupiah 138 nih enggak. Meskipun kita bermain dengan modal receh ya kan, modal receh tapi dikasihnya, dikasih tambahan lagi free spin kita ya guys. Ya nggak berharap max win sih, nggak berharap max karena max win nggak perlu diharapkan ya. tuh kalau mau main slot, kalau berharap max win karena max win nggak ya. bisa diambil guys. So dikasihnya aja sama. Ya, sama tergantung hoki dari kita hari ini ya, Guys ya. Buat kalian yang lagi Oi. Oh, gua lupa sampaikan ke kalian jika kalian menonton konten ini santai aja kalian jika yang ngerokok-ngerokok, ngopi-ngopi, yang nggak ngopi silakan nyusu. Yang nggak ngerokok mungkin bisa sama tiduran lah. Sama tiduran itu itu hari-hari ya kan. Ya, pokoknya <tuh> ini pesan dari gua, jangan lupa kau nggak ada? Gua udah berapa ya? Okay. satu jam atau minggu inilah. satu minggu ini tiap hari dikasih uang jajan sama rupa. apa? ah, nakal okay. sih. keter yang kali ini dapat nih guys. dapat. ayu. Okay. terus angkat tanggumu, angkat cuss. Oh, tadi, tadi tegas, terus aja. Sekali kita apa-apa lumayan daripada lumayan, ya guys. Ya, kasih seratus enam puluh sembilan ribu, dan dikasih kemenangan total dua ratus empat puluh delapan. Ini kan ya, kan? Gak ada apa oh, 50000 udah lima puluh ribu. sih, Gua sih, ya, kuasi sih, ya. Nah, ya lima ratus bisa lah kalaupun nggak bisa 500 ya udah bawitrow aja nah kan buang main ini main-main santai kesian ya? buat nyari uang rokok apa buat beli karena gua di sini di, di ah, apa di event slot gua selalu membuat video tiap hari <tuh> Karena saya ini apa namanya ingin berbagi pola dengan kalian ya se-se wajarnya lah ya aduh ntar ya guys ya ini jaringannya lagi muter-muter ini kenapa ini jaringannya muter, -muter? ntar guys ya ntar guys oh ya oke masih lanjut lagi kita tadi maaf ya cari yang tidak salah ah, apa sih apa ah, pakai kartu kita ah, unggun kasih apa enggak nih sama. karena gua udah mau tabut ya guys ya hari ini pokoknya gua ada acara gua mau nah, acara nah, cakap Eh dikasih free spin lagi dong. Gimana nih udah dikasih free spin lagi, Cok. Gua naikin kan ya, Bun. kan 6.000 ya. Dikasih free spin oleh Inches ada. Oh, Semoga ini satu juta loh nyampe yuk. Tuh bisa lah yuk, yuk bisa ya 1 juta yuk. Berharapnya sih. Tapi jikalah <gifat> Jikalah berkendak lain ya, udahlah kita syukuri aja guys kita dapat berapa kita dapat berapa jangan ngejar jangan terlalu muluk ngejar yang Maxwin lah ketika kita udah GTU Berapa aja gak usah yang ada nanti lu kalau ngejar Maxwin ya kan lu kalau ngejar Maxwin yang ada lu rungkat dan lu marah-marah ini bintangnya besar ini kitain oh bintangnya pecah kaliannya uh kasih nice ya karena kalau lu kalian pada kalian lupa ada ya lulu lu pada ya jika kalian ngejar Max ya sekarang gua aja ya. tinggal ini keberapa kiranya udah cukup buat keluar hari ini dan besok cukup buat nyocol lagi akan dikasih 264 sama enggak nggak jauh beda sama yang pertama tadi yang pertama tadi 248 yang ini 268 udah hampir 500.000 ya guys ya udah hampir 500.000 gua masih belum puas Cok gua masih belum pas gua pingin kocok-kocok lagi ya ke inches ya ya semoga aja sama bukan bukannya narget sih ya narget ya, juga sih apa sih Cok <laughs> ya pokoknya lah kalau bisa kalau bisa 1 juta kan kalau bisa 1 juta kenapa enggak kalau enggak ya udah bedro aja ini juga lagi nungguin nungguin temen sih tampil nyocol daripada ngapa-ngapain ya apa tahu dikasih uang jajan lagi temen-temen temen juga bangke ini katanya udah otw tapi belum belum tw-tw memang gitu ya memang enggak cowok cewek kalau biasanya kita lagi ada janji ya kan? Pasti jam karet pasti. tuh, pasti. gua masih mau nge-spin lagi lah, lagi lah. Gua PA, katanya Oke guys. Tak lupa mengingatkan saya, jangan lupa bermain di rupiah satu tiga karena rupiah 138 tiga delapan tidak pernah terjanji ya guys ya waduh udah mau udah diambil lagi oleh princess hmm dikembalikan lagi uang saya ngentit tadi udah berharap terus hmm. kasih kasih Jesus buat gua bisa nongkrong ya ya apalagi kalau laki ya kan kalau laki kan biasanya kita kalau ada yang manas-manasin lah minum minum minum minum kita takut dibilang lemah kan jadi ya ya udah kita ngeluarin uang sama tanda tawa sama temen-temen kayak -temen. gini nih guys konten dari saya konten dari saya ya, kayak gini lebih ke ngobrolin ke apa ya ya santai aja lebih ngobrolin terbiasa biasanya kita sehari-hari ngapain teman-teman temen ngapain oh, oh dikasih free spin langsung 5 cok langsung lima dibat 6.000 guys ini masa nggak bisa satu juta lah Cos ayo Cos paksa Cos gua mau fokus yang kena birunya kena hijau yuk, bisa, yuk. Uh, kena masih kena tambahin lagi jos uh, kan bisa dapat tambahan free spin lagi ya tadi ya aduh lah hijau toska oke okay, bisa oke okay. oh ijonya kena ungunya inen tapi sabar aja guys ya masih banyak masih panjang nih masih ada 10 spin hmm, connect lagi kali. Makan lagi pula gua. Belum ngerokok juga gua. Soko tadi udah di spin kan ayolah Ayo lah di ditol guys. Bulannya bisa yo bulan. Ah ini bulannya kena ini guys. Oke. hijaunya yo bisa. Mantok. babi babi kurang satu. Uh, udah dikasih 300.000 ya, guys ya. Asam. Bintangnya yuk. Oke, bintangnya kena, Cok. Angkat tangan mulai Cok. Tor. Oke, kone guys. Love-nya. As. Dikasih konek. Tapi lumayan udah dikasih 330 gua baru berapa menit ya adalah adalah gua mau withdraw aja ya. buat admin-adminku rupiah 138 tolong diproses ya guys ya assalamualaikum guys